Wow ini cute banget ya Masya Allah Alhamdulillah tentunya Abang El sehat dan tentunya kita selalu bersyukur mudah-mudahan Abang El diberikan kesehatan selalu bahagia dan tentunya bisa membanggakan untuk kedua orang tua dan keluarga Amin Di postingan ini tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun Lesti Bilar, Galeri Underscore mengatakan di kolom komentar, "Masya Allah, abang kalau udah melek -like, pasti ada aja ekspresinya," katanya. "Tuh, emang, emang gemes banget ya?" <laughs> Dan sebelumnya juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh ayah kejora, "Yey, Bang L dapat baju baru, makasih banyak Kak Yanti Erlanda." Wow ternyata baju yang dipakai oleh Abang L ini pemberian dari Kak Yanti Erlanda ya, Pakai baju baru ya Masya Allah Ini tentunya bajunya tulisannya bos Mudah-mudahan bisa menjadi bos nih Abang L Amin Dan selanjutnya kita mampir ke passionnya Abang L dulu persahabat, ya Perhatikan baju yang tentu diberikan oleh Kak Yanti Erlanda Ini persahabat ya fantastis banget Ini dan baju ini pun persahabat Itu ketika Bang El digendong oleh Bunda Inul Kita lihat persahabat ya Merek Bos Dibanderol seharga Rp 2.225.000 Ini sih fantasi sangat luar biasa banget Masya Allah Tentunya outfit dari Bang El aja Ini tentunya main jutaan Persahabat ya luar biasa Mudah-mudahan rezeki keluarga Lester diberikan Kelancaran dan berkah barokah Amin Ke kabar selanjutnya kita lihat juga Persahabat Ini adalah spesial moment ketika Wawancara bersama Juragan 99 Ini wawancara kemarin juga Persahabat ya, ketika setelah berkunjung Ke rumah Leslar Di channel Youtube KH Infotainment Bahwa persahabatnya Juragan 99 menyampaikan Soal keadaan Baby L Alhamdulillah Abang L sehat Dan makin membesar dan Alhamdulillah beratnya juga sudah mencapai 3 kiloan persahabat ya Alhamdulillah bersyukur banget ya Abang El sehat wa afiat. amin Dan tentu soal Akikah juga Bakal ada sesuatu kejutan pastinya persahabat ya Dari jurangan 99 juga akan hadir nih Sepertinya persahabat ya doakan saja Mudah-mudahan kerapan dekat Lesti dan Rizki Bila bisa hadir di acara Akikah Abang El Amin Dan ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan spesial terbaru juga dari Kak Rita Raja Gukuk yang kembali mengunggah sebuah postingan foto cute Abang L ketika pemotretan persepet yang satu jam yang lalu ini diunggah oleh Kak Rita Dan ada sebuah kalimat yang tentunya dituliskan di postingan ini Pagi dari Baby Leslar, semoga sabtunya bahagia kesayangan Lesti Kejora Rizky Villa Wah wow, masyarakat yang ya, mudah-mudahan di hari ini kita selalu bahagia dan tentunya selalu diberikan kesuksesan, amin Ini sih Masya Allah banget Sepanjang foto persahabat ya, kayaknya tidur Abang L ini Menggemaskan ya tuh, perhatikan Wah emang cute dan lucu banget ya Abang L Pasti mempunyai gaya yang tentunya membuat kita bahagia Ke kabar selanjutnya Ada sebuah ungan spesial juga yang kita dapatkan Persahabat ya, ini foto ketika juragan 99 berkunjung, jemukin abang L ke rumah Leslar dan perhatikan di depan mereka, tentunya ada Stoller yang ini adalah pemberian dari juragan 99 untuk BBL Wow, jangan sampai lupa persabed ya pemberian ini langsung dari Crazy Rich Malang. Kisaran harganya aja ini fantastis banget. Coba kita lihat ke kolom komentar persabed ya. Sebelumnya ada komentar dari akun Anin underscore 05 nunggu postingan fashion Baby LA sambil siapin tisu buat nyempel mulut takut kalau manganggak pas tahu harganya katanya tuh persahabat ya wow <todolong> kita lihat juga di jawaban komentar di sini ada komentar dari akun puspita 547 sama sambil nyiapin oksigen takut gua pingsan lihat harganya Katanya persahabat yang wow penasaran semua Dengan harga stroller yang diberikan oleh Juragan 99 Kita lihat juga Jawaban komentar dari akun Dita Anskordian menyatakan di kolom komentar 120 juta perkiraan kurang lebihnya. Wow, Masya Allah banget ya seharga mobil. <laughs> Ini sih luar biasa, fantastis, bukan kaleng-kaleng. Pemberian dari Juragan 99 untuk Abang El. Mudah-mudahan selalu lancar rezekinya dan berkah barakah. Amin. Kabar berikutnya, perhatikan juga persahabat ini ada mama spesial yang kita dapatkan. Perhatikan di unggahan Leslar ini meripas kembali unggahan dari pecintaleslar.id persahabat ya. Sebelumnya ada sebuah postingan dari Bang Lintar yang sedang membawa kado persahabat ya maaf ya teman-teman karena aku mimin lagi buat masalah bukti kado hasil keroyokan kita ada di slide berikutnya. Wow, alhamdulillah persahabat ya ternyata. Banyak sekali yang berpartisipasi untuk memberikan kado atau hadiah untuk Abang L. Kita lihat ke slide berikutnya. Ada sebuah pesan: "Assalamualaikum, teman-teman, Leslar Lover Sebelum dan sesudahnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi hadiah untuk Abang L. Hari ini sudah kami serahkan kepada mereka. Jangan dilihat dari kadonya dan nilainya." Tapi lihatlah ketulusannya, semoga kadonya bermanfaat untuk Abang El itu Alhamdulillah ya jangan dilihat dari harga dan tentunya kadonya, yang penting ketulusan dari kita semua memberikan kado spesial untuk Abang El Tu. Seperti ini persahabatnya kurang lebih, kado yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar. Alhamdulillah para sahabat ya kado yang sudah diterima Masya Allah bahagianya nih Luar biasa mudah-mudahan selalu banyak dukungan doa dan para fans sejati Mudah-mudahan juga selalu kompak dan solid Mendukung yang terbaik untuk dedek Lesti dan kakak Riz Bila Selanjutnya ini ada unggah special moment juga para Di channel Youtube 3D Entertainment Ini sih luar biasa ya <laughs> Masya Allah, ketika break shooting model video klip mereka sempat-sempatnya memberikan vitamin bahagia. Bersahabat, ya, perhatikan, Kakak Bilar kembali disuapin oleh Dedek Lastik Kejora. Luar biasa banget, ya, Masya Allah. Inilah tentunya kebahagiaan yang kita dapatkan, yang kita rasakan dari idola kesayangan kita. Mudah-mudahan. Tentunya momen-momen seperti ini selalu disuguhkan oleh Dedek Olesin Kagam mudah-mudahan juga rumah tangga mereka langgeng, bahagia selalu. Amin. Dan ke kabar berikutnya juga para sahabat di sini ada sebuah postingan yang sangat luar biasa juga dari Aldo ID, kembali kata-kata yang sangat tentunya mempunyai arti yang sangat luar biasa. Kata-kata minta maaf. Dibutuhkan orang yang kuat untuk mengatakan maaf Dan orang yang paling kuat adalah orang yang memaafkan Ini kalimat yang sangat luar biasa banget persahabat ya Dari L2W.id Mudah-mudahan L2W.id selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang Amin Dan ke kabar berikutnya juga ada kabar terbaru dari Lintar persahabat ya Yang mana Bang Lintar menginfokan cuplikan untuk acara serial Cinta Abadi Leslar, episode terakhir buat minggu besok, persahabat Ini episodenya juga seru banget, yuk jangan sampai ketinggalan Kita harus gaskan kembali, dukung acara-acara terbaik dari Leslar Entertainment Karena ini seru banget, persahabat, ya Kolaborasi bersama Arafi, nih, wow Tentu ini yang paling ditunggu banget, ya Alhamdulillah Mudah-mudahan tentunya dukungan dari fans juga selalu banyak Amin Dan kita lihat juga di postingan ini Ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Lintar Yuk guys jangan sampai ketinggalan di episode terakhir ini sih Seru banget katanya tuh persahabat ya Bang Lintar aja menyampaikan bahwa episode Terakhir ini bakal seru banget, yuk jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan Mudah-mudahan nanti ada program spesial, CL juga di TV, ikan terbang tuh ya <gifat> Kita doakan saja, ini Masya Allah banget, mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu, amin Kita masih menunggu kabar baik, kejutan, bahagia, dan tentunya Cidukan-cidukan vitamin terbaru di hari ini jangan kemana-mana atau stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangal seputar leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bahwa mengucapkan Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.